Solar SNS series yang baru ini wajib ada sih di pergelangan kalian. Yo, minasang, ka kiraska, orevatio de show. Welcome back on Mahwatch YouTube channel. Kali ini review lagi masih dari brand Jepang yang satu itu pasti kalian udah tahu. Tapi apa yang akan gue bahas? Stay tune. Oke. Okay. Tada. Nah ini adalah prospek Solar ya. Gue nggak punya sebutannya karena emang belum ada sebutannya. Atau nickname atau mungkin kalau kalian tahu kalian bisa langsung tulis di kolom komen buat pencerahan. Nah ini gue nyebutnya adalah Seiko Solar Classic Diver. Kenapa gue bilang klasik? Ya karena ini modelnya sebetulnya umum banget ya untuk jam diver ya dengan dot markernya yang bulat-bulat-bulat terus ada segitiga dan ada balok crownnya juga di angka 3 posisinya rotating bezelnya juga begini rapi ini kayaknya bener-bener model basic classic diver ya tapi Kenapa ini gue bahas? Karena gue tahu beberapa di antara kalian, walaupun sudah ada banyak model-model jam diver yang keren, yang bentuknya turtle, bentuknya samurai, bentuknya monster tuna, blablabla, pasti ada di antara kalian yang masih makan menyukai model-model klasik. Dan waktu ini datang, kebetulan setelah gue lihat modelnya emang keren sih. Oke, okay, walaupun dia klasik, kelihatan umum banget tapi tetap oke. Okay. Tapi kok saya nggak otomatik? Nggak, kenapa harus otomatik? Nggak perlu kok Bahkan ini pun sebetulnya oke okay walaupun dia solar Karena kelebihan solar dia kan quartz Quartz pengisian dayanya biasanya menggunakan battery standar, Tapi karena ini solar dia cukup terkena cahaya Paparan cahaya aja dia juga udah ngisi Dan kalau secara spesifikasi kalau dia terisi penuh Dia bisa bertahan hidup selama 10 bulan Ya jadi selama itu dia bisa bertahan hidup kayaknya sih tanpa terkena paparan cahaya ya tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau kalian nggak kena paparan cahaya. Kalian kalau gunain ini keluar pasti kena sinar matahari, pasti kena sinar lampu segala macem itu juga udah uh, secara nggak langsung juga udah nge sih. Nah... Yang bikin gua suka dari jam tangan Seiko Solar ini, ini adalah diameternya yang cuma 38,5 mm. Ya mungkin kalau digenapin. Star 39 ya Which sebetulnya ini adalah diameter yang sangat ideal menurut gua. Terus ketebalannya di sini juga lama-lama Seiko ini udah bisa berhasil bikin yang lebih tipis makin tipis ya Ini ketebalannya cuman di 10,6 mm Dan disini lakuitnya juga cuman 20 mm Jadi kalian kalau mau ganti-ganti strap juga gampang Pokoknya cari aja any strap yang 20 mm Pasti udah nyamput di sini, dan untuk ganti strap juga kalian dipermudah dengan adanya look hole di sini, ya. Jadi tinggal colok buat ngelepas rantainya. Terus untuk lug di sini disini kurang lebih juga masih 46,5 mm. Emang di sini agak panjang sih ya. Ini salah satu yang bikin jamnya agak wear big. Tapi it's okay. Walaupun dia panjang juga masih di diameter yang nggak terlalu gede sih. Nah untuk kacanya kebetulan Seiko ini udah menggunakan Sapphire crystal Tal, ya, Nah untuk movementnya sendiri Saiko menggunakan solar movement Dengan kaliber V147 Nah untuk water resistnya Untuk prospek line yang di kelas ini Kalian pasti udah tahu Ada di 200 meter Untuk water pressure-nya ya Nah varian yang gue pegang ini Dia menggunakan rantai Full stainless steel juga ya Dengan brush finishing Cuman di edge nya sini Ini ada sedikit polish ya Modelnya oyster, rantainya jadi kelihatan lebih gagah. Nah untuk on ya pergelangan gua anyway ini cuma 14,4, sih masih ideal. Dan kelebihan lain dari jam tangan ini karena dia movementnya solar quartz ya. Jadi yang pasti dia lebih tepat waktu. Uh, easy to wear, ya. Grab and go buat daily routine, oke. Okay. Buat daily beater juga oke, okay. durability-nya juga oke. Okay. Terus, modelnya karena dia klasik, jadi mau dipakai semi formal, sporty, casual juga. Kemana aja masih masuk. Kalau bosen sama strap stainless steel-nya, pengen kesan sporty, ya paling tinggal diganti NATO, Zulu, atau rubber. Kalau pengennya agak casual tapi bisa dipakai semi formal tinggal diganti leather aja Jadinya dash diver ya Menyelam di dalam meja <gampun> Tapi kalau seandainya mau dipakai nyemplung ya bisa pakai stainless steel tetap, Atau mungkin lebih tepatnya rubber ya harusnya kalau dipakai diving Nah kalau formalnya kalian baru pakai yang stainless steelnya dan untuk markernya juga eh, ini lengkap easy to read kelebihannya ya enak dibaca gampang terus insert bezelnya ini juga eh, warnanya dia agak grayish brown ya insert bezelnya di sini warnanya grayish brown jadi kecoklatan abu-abu tapi agak kecoklatan dikit sih kayak copper gitu sih warnanya Nah, untuk date-nya sendiri ini ada di posisi angka 3 ya. Dan di sini di dial ada tulisan logo Prospek sama tulisan Solar Diver 200 meters. Untuk crownnya juga nothing special, di sini polos aja, tapi karena diver jadi dia tetap ya screw down crown. Nah, selain ini ini ada satu lagi yang di sini ini adalah special edition padi. Spesifikasinya masih sama, cuman ini yang padi edition. Ya, emang Seiko untuk kali ini ya, itu dia ngeluarin uh, color yang berbeda dari biasanya. Kalau dulu padi didominasi warnanya pepsi, merah biru, atau mungkin lebih ke biru ya. Pokoknya ada mer aksen merahnya, kali ini dia lebih ke black. And blue ya seperti yang kalian lihat, lihat di sini ini rotating bezel di insert bezelnya untuk di angka 15 menit di sini ini warnanya biru nah sisanya didominasi warna black nah kalau dulu dialnya itu biasanya warnanya biru atau hitam dengan aksen ombak nah sekarang ini modelnya kayak global atau bola dunia ya teksturnya. Dan seperti biasa, logo prospeknya di sini ada di posisi di bawah marker Seiko di angka 12 Tapi untuk di bawah sini ini ada logo tulisan padi Solar and Diver 200 meter Dan untuk di backcase-nya juga ada tulisan Special Edition Sebetulnya ini dibanding padi sebelumnya unik sih Warnanya lebih kelihatan monokrom tapi keren Dan kalau seandainya kalian mau padu padankan dengan strap, gue rasa pakai biru yang cerah atau turquoise ini masih masuk banget atau mungkin black dengan stitching blue itu juga masih masuk sih atau pakai rubber, zulu, strap guy juga masih masuk semuanya nah untuk harga kedua ini ini juga masih termasuk ramah di kantong kurang lebih harganya only di sekitar 4 jutaan ya 4,1, 4,2 untuk di jamtangan.com so buat kalian yang suka model klasik dan pengen koleksi model klasik terutama dengan diameter ideal 39mm atau 38,5mm Kalian bisa berburu ini dan ini juga salah satu yang aku rekomendasiin buat para penggemar model klasik diver Terutama kalau kalian suka jam tangan yang grab and go Jadi nggak perlu... Nyocok-nyocokin lagi, kalau nggak perlu mikir, aduh besok nggak gua pakai mati. Harus nyocokin lagi setting ulang, everyday use, daily bitter, terus buat daily rutin juga oke, okay. ganti-ganti strap juga oke, okay. pakai semi formal juga oke. Okay. Gue rasa Seiko Solar SNS Series yang baru ini wajib ada sih di pergelangan kalian. Ya. Karena gue juga suka, karena akhirnya ini Seiko bikin uh, diameter yang bener-bener udah mulai mendekati size ideal tangan Asia ya, atau mungkin all-rounder lah, all-rounder pergelangan ya, modelnya juga klasik. Jadinya gue saranin kalau kalian suka model itu, langsung aja berburu di website kita. Kalian udah pasti tau kan website kita, atau aplikasinya juga Terus yang belum subscribe, gue saranin buat subscribe Terus nyalain loncengnya, yang udah jadi subscriber juga nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info atau review-review terbaru dari kita Buat kalian yang ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen yang mau kasih saran next time kita mau bahas apa, boleh juga tulis di kolom komen. Yang like silakan, yang dislike juga silakan. Feel free, oke? Okay? Oke, okay, I think that's all. And see you on the next video, on the next review, or on the next topic. Oke, okay? jalanek.